karena saya yeah. udah ke okay.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 spesial yang membuat pasnya warga konoha pun, ini bahagia banget di persahabat ya? ini setelah kejadian video Abang El itu, Guzel langsung buka jendela mobil sambil dada dada. ini momen drama bayi-bayi gemes nih persahabat, Abang El bilang, aku gak inget apa-apa Zell katanya tuh, Masya Allah ini lucu banget prasahabat ya Bibi Gunzil buka jendela mobil dan dadah kepada Abang Fatih Ekspresi Abang El ini lucu banget nih prasahabat ya Ini pas banget nih ekspresinya Masya Allah mudah-mudahan pokoknya pertemanan mereka tetap terjalin dan terjaga dengan baik sampai dewasa nanti Amin Kita lihat prasahabat ya begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan diantaranya dari Epitunia Abang langsung menyulap dirinya biar amnesia sesaat Haduh, Masya Allah bayi-bayi gemes Ini ternyata punya drama juga nih Ada juga tanggapan dari akun Hakaniati. Gemes banget lihat ekspresinya Abang Fatih Katanya tuh, semuanya gemes banget ketika melihat ekspresinya Abang L Yang mukanya polos banget persahabat ya Seolah-olah tidak terjadi sesuatu BBL aja bilang aku nggak ingat inget, -inget Apa-apa Tuzel katanya Masya Allah ini cute Ini gemes Ini sungguh membahagiakan sekali ya Buat warga Konoha Luar biasa Kemudian juga persahabat kita lihat nih Cidikan selanjutnya Ini suaranya BBL juga bikin candu banget ya. Masya Allah Bang Fatih lagi main bareng nih, Aduh Masya Allah Mudah-mudahan pokoknya sehat terus Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan mudah-mudahan persahabat Idola kesenangan kita selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan buat kita semuanya. Ya Allah, abang suaranya emang candu, bikin kangen terus tiap hari, katakan, -kata, Rosa teper sahabat Kemudian juga berikutnya kita simak ya nih, potret Cidukan saat Bunda Lesti, BBL, ini latihan berkuda ya, Masya Allah. Namun dibikin saltok juga nih, dengan ekspresinya Shakira yang lagi liatin abang Fatih. Ini fokus banget liatnya. Potret kebersamaan, idol kesayangan kita bersama sahabat-sahabatnya, Masya Allah Silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita selalu bangga dan kagum dengan Leslar Valley Yang begitu banyak orang-orang baik yang tulus, mensupport, dan mencintainya Aduh, Masya Allah Kemudian juga persahabat berikutnya, kita simak di story-nya Kak Hamida Memperlihatkan Bunda Lesti lagi menggendong Shakira. Aduh, Masya Allah Sepertinya pengen banget punya adik cewek nih abang L ya Sudah cocok banget nih Fatih punya adik katanya Masya Allah Luar biasa sehat terus Mudah-mudahan tentunya bahagia untuk keluarga besar Leslar tak Tentunya doa terbaik Yang selalu kita berikan untuk Leslar family Kemudian juga persahabat kita lihat nih Aksi BBL yang lagi main Dengan tentunya Ayunya. Ini Masya Allah luar biasa Kemudian juga persahabat berikutnya Jangan lupa ya informasi penting banget Besok tanggal 15 Itu adalah peluncuran single Terbaru Lesti Kejora Insan biasa Jadi serentak untuk keluarga kuno Live, versiaret ya Semangat untuk gaskan trending Dan boomingkan lagu baru Buna Lesti dengan judul Insan biasa karena judul lagu ini luar biasa banget dan liriknya, walaupun secuil kemarin persahabat yang membuat menangis warga Konoha. Yakin sih, lagu ini bakal trending dan pastinya bakal booming di mana-mana. Kita semangat. Yakin, optimis, bismillah Mudah-mudahan warga Kono semakin kompak, semakin solid untuk selalu mendukung karya-karya Lesti Kejora Jangan lupa, persahabat ya, tanggal 15 besok nih akan launching lagu baru Bunda Lesti Kejora Kemudian juga, persahabat, selanjutnya kita mampir ke outfitnya Bunda Lesti dulu nih, persahabat ya. Celana yang dipakai oleh Bunda Lesti saat berlatih kuda ini harganya bukan kaleng-kaleng, persahabat, yang mencapai 4.272.000 rupiah. Ini Masya Allah, persahabat, harganya bikin nangis. Semoga lancar berkah-berkah untuk rezekinya panda. Mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin.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 Bye. Mm -hmm.